sebangga beta buang suara kemari yang siapa katong di adik kakak halo pasudara kabar bagaimana hidup pasudara jangan sampai lupa katong tu satu darah ale rasa beta rasa deng sabangga beda bataria kalau kemari jandes apa itu adik kakak lewat lagu ini, beta mau kasih ingat katong tuh satu darah satu bapak deng mama beda susah ale bantu, ale susah beta bantu katong dua mas udara jadi jangan ragu-ragu biar dua tapi satu asal dari nunu saku katong kuat macam sagu kasih salam lewat lagu halo mas kabar bagaimana deng sabangga buat suara, kemari ambil siapa Katong tuh adik kakak lupa saudara kabar bagaimana? Hidup saudara jangan sampai lupa Katong tuh satu darah Ale rasa, kita rasa Silalu beta malohi biar gantung jauh tapi dekat di hati. katong bikin lagu, bukan percari sensasi. Jujur dari hati, ale dompan yang berarti. Beta mau bilang, hubungan yang singilang antara dua moyang sifat. suara kemari yang disepak Katong tu adik kakak Hello, pak sudara kabar bagaimana Hidup, pak ba jangan sampai lupa Katong tu satu darah Ale rasa bita rasa Hello, pak ba bagaimana Hidup, pak ba jangan sampai lupa Katong tu satu darah Ale rasa bita rasa Asal belajar buat suara Kamari yang cepat cepat kakak, kakak. saudara Bagaimana hidup saudara Jangan sampai lupa Kau selalu saudara Hal rasa rasa